Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, tentunya peringatannya untuk netizen yang selalu mau yang selalu nyinyir kepada Lesar, terutama kepada Rizky Bilar. Begitu banyak pemberitaan, para ya, dia berinisial R, memang lagi ramai diperbincangkan, namun di sini ada klarifikasi langsung dari tentunya kuasa hukumnya, Rizky Bilar. Persahabat yang menjelaskan di depan media langsung Bahwa Bapak Bilar itu tidak ada keterlibatan dalam kasus TPPU Persahabat ya, sudah dijelaskan sama Bapak pengacaranya Bapak B Kalau bisnis Rizky pilar juga itu adalah halal dan tidak terlibat dalam kasus TPPU Persahabat ya, untuk netizen yang selalu nyinyir apalagi yang selalu fit Rizky Billar Ya tidak ada keterlibatan mengenai kasus pencucian uang. Komentar Persabata begitu banyak. Tanggapan begitu banyak diberikan. di dari akun Astari033. Lagian kenapa sih? Mesti pakai inisial-inisial, orang jadinya menerka reka menimbulkan suuzon. Kalau memang masih diselidiki, ya an? udah di-skip sendiri aja dulu, haduh. Jadi yang inisial R-nya R, semua berasa tertuduh, tuh perasaan dia ya. Ada juga tanggapan lain dari akun Instagram ini bunda skor 80. Alhamdulillah pihak lawyer udah menjelaskan Semoga bisnisnya Papa Bilar lancar Berkah terus buat keluarga dan bermanfaat buat orang lain Dan semoga dijauhkan dari orang yang tidak baik Amin, amin, amin Netizen Markona yang haters kepanasan pastinya Karena usahanya nggak berhasil Ingin menjatuhkan Papa Rizky Biala tuh persahabatnya. ya Yang suka fitnah Tuh hati-hati persahabatnya. ya ini juga sudah dijelaskan langsung bahwa Papa Bilar, Insya Allah yang dilakukan persahabat semuanya halal, Alhamdulillah persahabat. Kemudian juga persahabat ya kita lihat di postingannya Lambe Ternyata berita ini langsung masuk ke akun Lambe Turah persahabat melalui kuasa hukum Rizky Bilar bantah terlibat kasus dugaan pencucian uang. Ini adalah sebuah artikel. Kasus dugaan korupsi mantan pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo menyeret beberapa figure publik berinisial P dan R terlibat kasus dugaan pencucian uang. Sebelumnya, Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus mengungkapkan jika sosok R tersebut merupakan orang kaya baru alias OKB. Ya. Di sini kita lihat, persahabat, ada sebuah penjelasan juga dari pengacaranya Papa B memang sudah dijelaskan sebelumnya. Memang tidak ada keterlibatan nama Rizky Bilar dalam tentunya kasus pencucian uang. Jadi untuk para netizen, hati-hati para ya. Mudah-mudahan saja Leslar selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. kemudian juga selanjutnya, para kita simak nih Begitu banyak tentunya pertanyaan-pertanyaan yang aneh dari Mas Wawan, persahabatnya, saat mewawancarai lawyernya Papa Bi atau pengacara Rizky Bilar. Ini yang aneh persahabatnya pertanyaannya, menanyakan mengenai tentunya sakitnya Bunda Lesti, apa mungkin bersangkutan dengan masalah yang sedang ramai diperbincangkan. Ini masalah pencucian uang Sudah dijelaskan Persabati dengan tegas Tentunya pengacara menjawab pertanyaan tersebut Bunda Lesti Sakit itu tidak ada sangkut pautnya Dengan masalah pencucian uang ya. Tidak ada kena mengenanya dengan masalah ini Jadi untuk Mas Wawan Jadi untuk pertanyaannya lebih spesifik kembali ya. Mudah-mudahan Idola kesayangan kita selalu dikelilingi oleh orang baik dan selalu dijauhkan dari orang yang tidak baik Kemudian juga persahabatnya berikutnya, kita simak aja nih vlog terbaru yang tentunya disuguhkan oleh LE, Leslar Entertainment, Alhamdulillah sudah ada vlog terbaru lagi malam hari ini Semangat streamingnya untuk warga Konoha Karena Alhamdulillah untuk vlog sebelumnya sudah masuk trending satu Dan tembus satu juta lebih viewersnya pokoknya yang ini gaskan juga persahabat bismillah mudah-mudahan bisa masuk di jajaran trending amin dan tentunya pemain ini pun persahabat membuat kita bahagia sekali nih di vlog LA dengan aksi lucunya abang L apalagi senyumannya selalu bikin candu persahabat aduh masya Allah anak selalu bikin rindu semua orang bismillah mudah-mudahan trending dan semangat terus untuk kita semuanya mudah-mudahan sehat terus Mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan dan dilancarkan, amin. Masih menunggu cedokan lain hingga kabar terbaru berikutnya di malam ini. Jangan kemana-mana para sahabat terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.